Kali ini aku mau masak ongsek udang Ya itu bahan-bahannya apa aja Bisa kalian tengok di situ. Tapi aku sebut aja ya Ada udang, wortel tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah Untuk mes bawang putih, bawang merahnya Potong kecil-kecil ya Tunggu sampai harum Masukkan bawang eh, cabai merah, cabai hijaunya masukkan so, itu wortelnya. saat kalian mau potong kayak mana, mau daru dadu dadu, mau bulat bulat, mau sak semua itu kalian masukkan nggak apa-apa. tapi aku beli kotak-kotak panjang itu aja lah. biar cepat dia ya kan. terus masukkan udang itu. Hmm, aku kubuang kepalanya supaya apa? supaya bersih karena kepala itu kan tahi ya kan. nggak mungkin aku masukkan semuanya. Kalau bisa pun, saya korek-korek itu Dua Jadi kali ini udah biar aja lah dia tua, ada Korek dulu gitu. biar menambahkan ya kan? terus. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jangan lupa nanti tambahkan sedikit air biar apa. lupa juga tidak masak eh terus balik-balik okay. ya terus tambahkan sedikit barang sedikit aja yang banyak-banyak karena kita gunakan udangnya itu cuman sedikit boleh juga kalian mau udangnya itu setengah kilo aku di sini sedikit aja aku pakai gak sanggup mahal kali 80 ribu sekilo masukkan gula sikit aja sikit aja banyak-banyak banyak bukan ongseng udang namanya kolak udang terus masukkan tomat tomat terakhir ya udah mau masak dia habis itu jadilah ongseng udang sebenarnya entah apa namanya jadi aku buat aja nama itu ong